Nah. Ah, bolehlah. Nah. Makanannya. Hai ketum dah. Hai ketum tak, tak ada nak buat hari ni. Ah. Tak ada nak bancuh. Kalau ada bosong. Ha. Lihat dulu. Ah, mana mana mana ah. tengok. Faim kita cameraman cameraman kita tu <laughs> cameraman ke eh okey dah dekat sikit Yo. hidung sembel tahan jangan jatuh atas okay. kepala alah kemai doh aduh youtuber Adoh. kena aduh eh. <laughs> okey <Okay. laughs> <Okay. Okay>, tak haha <laughs> haha haha ayarilah mana dia okey okey kau tu dah kebahagiaan lepas sikitlah Oh, oh. Tak sangku ramai eh? Ramai tu. Ramai-ramai ni. Wow, very Terakhat nice. Tu sini lawa. Pergi mandi sini. Tak main alih sat ramai, siap tangkap gambar. Ok, kita sekarang berada di Aydanjur untuk eh. Perjian Dua mampas Sudah perlama bang, usia dengan bang Usia, usia hmm, Daripada kita zaman ya. jahiliah hari <laughs> Abang, susu <Ceksu. laughs> Alah, alah, alah <laughs> ala tadi dingo kau punya video ha a, hai, exactly? ni, a, ni, ah, ini ini ini dia memang singer rider di depan nak ajak dengan orang ni ha ajak dengan orang orang di depan ha ha ini sama ni kali 5 kita duduk belakang ni bah ini kena mau ha alamak Dina, dina, dina, dina -dina, ini kena guna kekuatan AQR ni. Ini daripada mana ni? Dari mana? Ini? Dari mana Ayah, kita sudah nak cari bang? Sudah kan? hmm, jauh bang. Saya main bang. Mata-mata nak main camping dengan AQR ni. Di mana nak main ni? Kalau ada KL ada kampung mana? Saya orang Kedah saya dah tahu kampung. Betul lah. Betul. Ini rupanya kampung AQR. Alhamdulillah. Merasa saja kampung AQR. Alhamdulillah. Kita tu dah dari mandi lah. Tak tunggu kita. Oh, macam oh. oh. oh. ah. ni. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. <laughs> wow, ini. <laughs> <wang, wang, wang. laughs> <laughs> Betul besi wang, wang. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Sanitaran> Akmal kecundang Akim bukan sebarang lelaki Watli senyum dalam tangisan Wan Koroy janji tak sentuh lagi Wakli, ini tengok aneh-aneh-aneh Tengok, ini tengok aneh-aneh Tengok, <laughs> Okey, dah settle mandi-mandi. So macam mana Imran? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ha. Alhamdulillah, boleh. <laughs> Nak mandi selepas panah pe panah penat. Lepas-lepas mandi siap Ayak Air bercebuk. Terbayar. Terbayar ya. <laughs> so Ni punya apa? Sophie... Bukit apa? Okay. Sofia Jane. Okey. Ni adalah bukit Sofia Jane. Sofia Jane. Taman mandi manda. Dapat-dapat ambil. Aku... Okay. Dia ada sejuk gila Sejuk gila-gila-gila ni gila, gila, gila. Oh ramai lagi orang Ada juga kutu kata bukit Tak nampak? Nampak tak nampak Ah, naik adventure eh. ni Aduh ah, Okey, wow. ah, ok so Sekarang kami dah okay. nak gerak balik lah ya. Ok kita sekarang dah lepas mandi Dah buat mandi dah dikut Sekarang kita nak ah, Sambung lepas tu, mana balik, ondue balik. Yeah. Oke. Okay. So service sudah kami punya TV. kami box from ABB ni. Ini sah. Kita bagi tiket lain number sini. Macam box red. Sudah ni dah. Mesin cip pun. Kita nak punya tadi. Kita tadi kamu ada. Batu lima dah cukup dah. Batu <laughs> lima boleh naik bukit, okay dah. ha ah, kemar, kemar, kemar. Batu lima pun dah cukup dah. Ah, kemar, kemar, kemar. Terus ni boleh jadi tak rekod. ada sanggul lah orang berjalan jauh lantar tu sepanjang aku di sini. Berjalan jauh main main mika tu jangan berjalan main main. Terbukti, Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? ni tak boleh ni. Aku macam Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Bu. Berapa? Bu. Berapa? Berapa? lagi siap. Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Berapa? Haa oh? okay. Haa Haa Haa Golek Heelah tu Seganya juga Seganya ikut semua So, Ok Ok, macam mana pengalaman? boleh lah Boleh repeat Penuh dengan adventure, thrill Lepas tu kebetulan pula, memang kita datang pada musim hujan Haa uh, So, keadaan trail tu, banyak lumpur dan banyak trail lah Pancak sikit lah. berdosa. Pancak berdosa. Yeah. Jadi, ah, mana, uh, yang mana, mana tu Bain ni? Ha? Aku ni main kena-kena buka jadi. Selamat so, syarat, macam mana? mana? <laughs> ha? Citu lah? On bed tu kan. <laughs> kena try, kena try. Speechless. Speechless lah. Ini sahaja. Ini. Hari, sana. mana? <laughs> hey, memang mantap wah, Macam-macam kemalangan berlaku. I teju best, semua best. Eh, kecelahkan ke basah. Peni Malza. Lalu kena tu pengarah Ya ya, so kita berjaya lah. Event TV kita pertama. <coughs> Lepas ni akan repeat. Ah? Akan repeat. Akan repeat. Saya suka kan. Dan kita akan satu setengah dia lain semua okey kan. Tak apa dah <coughs> macam angelah. Alah. Ah, betul. Hmm. Mama Modal. Mana ribu sisi yang sana tu. Seribu sisi. sisi. <tik> <tik> Mama Modal. So, Jadi, seperti biasa, pada permulaan semua nampak bihir. Tapi di akhirnya, hampir-hampir <tik> terbabas seorang rakan kita. So, kita akan bertanya ada punya pengalaman. Mana dia hilang? <tik> ha? Hampir terbabas. Ha? <tik> hampir <tik> hampir. <tik> terbabas. <tik> Tentu dia. <tik> ha? Kita golek-golek. Jadi, pengalaman so, anda. S-man kita repeat. Oh, nak S-man pun ini. Udah, Mama Modal. Nah, Mama Modal. Haa. Haa. Haa. Semua ubah ada. Itu dia yang sangat ni. So, macam <laughs> pengalaman ni? Alhamdulillah, ni sangat menarik. Satu uh, pengalaman yang tak pernah try sebelum ni. Macam ni? Bagus? Macam ni? Eh? <laughs> Tanca, Tanca. Terbaik terbaik memang berbaloi. Sebuah datang cuba try dulu. Hari ini cuaca baik. Alhamdulillah memang berbandui Boleh, boleh, boleh kan? try. <laughs> boleh repeat. Lebih pigeh. Lebih pigeh. Lebih pigeh. Lebih pigeh. Lebih pigeh. Lebih pigeh. Lebih pigeh. Ada gambar dia dia ada rakamlah tak ada rakam tak ada rakam itu dah simpan aku pukul putih. ti aku motong-motong dia sekali tu bro untuk IC pula pengalaman yang menarik gila syok gila thanks to JSA depa JSA 6A ni JSA A few moments later. Pula, jalan saja dekat 6A depa ajak uh, so, hadiah sikit, ha? nampak ni hidung makin kembang. kalau tengok video sula ni, hidung hey, Imran makin kembang hidung eh. Makin kembang hidung <laughs> so, balik, cik, Muka, kan. Balik pergi nanti. Kan? Dan biru. Rasa ni bengkok ni Apa? Getak ni Tangan Dia, dia, dia, dia, dia sakit ha. So, kalau tengok tangan So, bengkok rasa ni bengkok sikit Jari boleh gerak Bukan ni tak lihat So, pengalaman yang lah Naik ATV dapat bonus sekali dengan x ni ada Bukan X-Zia pun pokok je tu Redan, tahan ada monyet ekor lompat-lompat jatuh habis dalam. Tapi orang-orang pun 150 cc pun boleh lah. Boleh lah naik bukit tak tak tak, tak lekaslah 150 cc. <laughs> Tapi sintaksionya sebab bila dia sebab dia, dia tak leh nak dia jadi pergelangan ni sakit. Dah dah tambah dengan sakit ni satu lagi nak nak tekan minyak sambil tu dia lenguh sikit. Ah wai-wai tu betul lah lama okeylah. Tapi yang paling syok kali bila dah sampai dia punya checkpoint yang untuk Mani Sungai Oh, ayat terlega. Ayat pun sejuk. Suju. Sejuk gila. Apa nama? James Tadi nama apa ayat tuan oh, Jun tu? Ayat tujun tu Sofia James Sofia James Sebab kita nampak Sofia James turun <laughs> Sofia James turun <laughs> Lepas tu Maya Karim tak lama lagi ya? lah <laughs> Tak habis-habis Sofia James lah So situ syok lah. Ayat sejuk puas hati <laughs> Kena sensor So itu saja kot untuk video vlog kali ni So terima kasih semua Jiran yang baik tu adalah rezeki ha, Itu saja Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya. Yeah.